Pak Desa kembali lagi di channel Alam Mas Masih seputar Sipi Manu Desa Sebuah aplikasi tempat masyarakat Melakukan pengaduan Tindak pidana korupsi ke Kementerian Desa Lapor ke Kemendes Tembus ke KPK Perhatikan baik-baik sebelum melakukan uh, Membuat pengaduan Yang pertama Cara pengaduan kita Yang pertama kita harus mengenali dulu Apa sebenarnya masalah Sehingga kita harus ngadu Di aplikasi ini mungkin kita membayangkan contoh di desa kita bahwasanya BLT tidak diberikan ataukah tidak disalurkan atakah BLT diberikan kepada keluarga BLT tidak sesuai kriteria dan lain-lain. Kemudian daripada itu ada juga misalnya masalah kegiatan pembangunan jembatan desa misalnya nah di dalam pelaksanaannya di dalam APBD ada namun sampai akhir tahun anggaran tidak terlaksana, sementara mungkin yang kita dengar-dengar bahwasannya laporan realisasinya kepada pemerintah di daerah, itu desa menyampaikan realisasinya 100% artinya kita eh, berat dugaan bahwasanya kegiatan ini fiktif, sehingga ini harus di, diadukan kalau kita tidak adukan masyarakatlah yang paling eh, terlebih dahulu rugi Ketika dana desa kita untuk membangun jembatan, ternyata tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak sama sekali. Nah, sehingga kita harus membuat sebuah pengaduan di aplikasi ini. Kemudian setelah kita mengenali masalah sebenarnya sehingga kita harus mengadu, maka buatlah pengaduan sesuai form yang ada di dalam aplikasi ini. Mulai dari identitas pelapor, objek pelapor, kemudian apa yang memang menjadi laporan kita dan dokumen pendukung lalu kita submit ataukah kita kirim ke aplikasi ini kemudian saat kita melakukan ataukah mengisi pengaduan di aplikasi ini kita akan diberikan tiket pengaduan nah tiket pengaduan ini agar bapak-bapak ibu-ibu sahabat semua menyimpan ini sangat penting sebagai bukti bahwasanya bapak sudah menyampaikan pengaduan di aplikasi ini nah setelah kita menyimpan setelah kita membuat aduan. Kemudian tiket pengaduan itu kita simpan. Lalu kita akan meninjau pengaduan. Nah, jadi aplikasi ini tidak hanya sebatas kita menyampaikan. Lalu kita di sini dapat melihat perkembangan. Ataukah meninjau pengaduan kita sejauh mana. Apakah sudah direspon oleh sistem ini. Ataukah kementerian desa. Ataukah belum direspon. Nah, kemudian Respon di sini, respon dari aplikasi ini nanti kita akan memiliki jawaban. Apakah kita puas atas jawaban yang memang kita keluhkan? Jawaban dari aplikasi ini apakah kita puas? Kalau kita puas maka selesai. Ketika tidak puas maka kita diarahkan kepada langkah-langkah berikutnya dan menyampaikan data-data pendukung yang lain. Nah, terima kasih, sahabat desa, supaya kegiatan-kegiatan eh, pembangunan desa tepat sasaran, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jika ada dugaan tindak pidana korupsi, jangan diam, lalu lakukanlah upaya-upaya salah satunya: menyampaikan laporannya melalui aplikasi Sipimandu Desa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.